Harga emas yang dijual di Pegadaian hari ini, Selasa, 8 November 2022, terpantau turun dibandingkan dengan harga kemarin, baik untuk cetakan Antam dan UBS, berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp 544.000, harga ini turun Rp 2.000 dari posisi Senin, 6 November 2022, yang berada di Rp 546.000. Sementara itu, emas 24 karat UBS dengan ukuran yang sama juga turun ke harga Rp505.000, turun rp rupiah dibandingkan dengan harga kemarin. Untuk emas Antam 24 karat ukuran 1 gram, pegadaian menjual seharga rp rupiah, sementara emas 24 karat UBS dijual seharga rp rupiah. Selanjutnya, harga emas 24 karat antam dengan ukuran 5 gram dibanderol 4.687.000 rupiah, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual 4.633.000 rupiah. Harga emas batangan 10 gram cetakan antam hari ini dihargai 9.315.000 rupiah. Sekian harga emas untuk tanggal 8 November 2022.